arek Kita Para penonton mikir nggih, sing lewat kestabilan lainnya seperti apa Jadi penilaian ini nanti Hei. adalah kombinasi Hei. antara penilaian bawah Mas dan penilaian atas. Sebaik apapun penilaian bawah, ketika penilaian atasnya jeblok, maka ini nanti juga akan sangat berpengaruh terhadap penilaian secara keseluruhan. Sehingga ini kombinasi penilaian bawah dan penilaian atas ditotal dan itu nanti yang paling tinggi nilainya ialah yang akan menjadi juara. Baik kata Ya, kayak larang naik ini. Oh, oh. Ya tulung, untuk kawan layak kreasi yang belum dinilai, silakan untuk menaikkan layangannya di jalan Berhubungan untuk bagi para peserta yang sudah dinilai Berhubung ini sudah masuki isoma Kita jeda terlebih dahulu Jam 12 lebih Ujung motor, pimpinan Bapak wandi Kemak Korong makan, Ibu L. Ane Baksa Baraka, Timur Baya Desa Ngewan Citi Aji Bitya, pimpinan Bapak Konteng Tegi Puri Indah, pimpinan Bapak Yano Nukok Tegi Dika Bapak Konteng Tegi Pina Gaya, Bapak Persi Nukok Nama motor, pimpinan Bapak Tegis Batalan Tegi Bapak Anwani kamu nyebutkan <SILENGALAN> kali bang siap yuk ya? Wow, ternyata juga ngelip, akhirnya. angin, oh, angin kau, ke... oh, oh, oh, akhirnya jum ban. Ya, ya, untuk mempercepat. Ya yeah, panitia, kawan-kawan panitia, mohon yang atas juga difungsikan biar nanti apa selesai dari satu peserta yang bawah nanti langsung diusul yang atas biar cepat. Karena ketika semakin lama ini nanti kita pulang-pulang sudah tidak dikenali oleh anak istri lagi apa bengus sore. Oke harus siapa? yuk lo no, yuk lo no, gagal satu Kita beri aplas yang meriah untuk yeah. Pesertama satu dua tiga barangnya yang memutuskan kemudian sebagai tumpuan klebet hijau itu dinaikkan ya kalau sudah klebet hijau dinaikkan nanti maka saya satu sampai 3 macumas lu ngateko satu dua dua tiga <preferred> Nomor lima puluh tiga enam empat satu dua puluh dan dua tiga. segera mempersiapkan diri disangka dan tidak diduga bahwa kota layak-layak yang diselenggarakan oleh kawan-kawan muda wakti muda desa melewan ini luar biasa sukses dengan menghadirkan 70 peserta Sudah wow. oh, langsung ke dalam pesawat telur. Oh Oke, okay, jagung. Let's go shopping! Iya, dona bang Nama mah jenis mas? baru kah?